buat lo semua yang pengen tahu tentang kilas balik Yobi lo tonton ini. Itu ya syukur-syukur aja gitu. Kita mah nggak nggak pernah terbani dengan ini tuh harus nyampein sesuatu gitu ke audiens Ngapain ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Santoy Oke okay guys, kali ini gue akan reaksikan lagi tentang VOB Voice of Baca Pro Jadi sebelumnya gue sudah ya untuk reaksikan yang ini Buat lo semua yang pengen tau tentang kilas sebalik Yobi, lo tonton ini! Jangan lupa subscribe channel komen, komen, dan komennya loncengnya di Oke, gue akan lanjutkan lagi untuk paket 2-nya, ya? Oke, yuk! Kita langsung masuk ke video-nya! wih, ini studionya ya iya iya, mereka yang face banget mereka yang cek sendiri, mereka yang se-iniru-iniru yang cek sound nya ya wih gila kan yang setting kukil terus lain itu musik juga udah jadi kayak diary, tempat kita bercerita terus tempat kita tempat kita mendapatkan kebahagiaan dan berbagi kebahagiaan itu kepada orang lain e, jika kemudian orang bisa ngambil sesuatu bisa yang tadi disebut pesan itu ya syukur-syukur aja gitu kita nggak nggak pernah terbebani dengan ini tuh harus nyampein sesuatu gitu ke audiens e, jadi gini guys ya mungkin maksud dia itu sendiri adalah penyampaian sesuatu pesan dari melalui lagu itu sendiri kalau ya memang gue lihat, ya kan Uh, ada dalam artian ada bahasanya di belahnya orasi yang diberikan dari sini ya uh, apa dari si ya maksudnya dari Kyobi itu sendiri jadi benarlah kalau misalnya musik adalah cara mereka itu sendiri diberanya untuk menikmati atau cara mereka untuk berkreativitas atau cara mereka untuk mereaksikan diberanya gitu mereaksikan keadaan dia keadaan mereka itu sendiri melalui musik ini sendiri. Ya bener, jadi memang sebenarnya kalau kita lihat memang ada pesan-pesan tersendiri. Mungkin ya? Mungkin ya? Bener gak? Gitu. Tapi kata dia di banyak ya terserah gitu Cara penyampaian apa yang akan disampaikannya seperti apa Tapi memang harus ada pesan yang harus disampaikan sebenarnya seperti itu Ada tujuan sebenarnya dari musik yang diciptakan ataupun dalam artian musik, lagu Ataupun di banyak uh, orasi yang diciptakan dari mereka itu sendiri Lanjut mereka apa sih? Baca Quran ya? Ya, yang pertama kali kalau emang orang baru ngeliat sih luar biasa Karena jarang kan cewek bermain musik metal udah gitu kan berhijab Yang yang menjadi permasalahannya kan hijab kayak itu karena dua faktor yang berbeda di jadinya satu sama, sama bener ya? bener ya kalau kayak gitu ya? jadi memang kalau misalnya hal ini sendiri yang memang kita ngeliat bingungnya waktu gua pertama kenal T.O.B itu sendiri adalah ketika gua nonton itu School revolution itu yang gue tonton pertama gokil kayaknya berhijab-hijab gitu loh udah gitu mainnya, main enak gitu loh mainnya hirama lagunya itu enak ih ini seriusan? gue tadi bener gitu loh pas mener bener nih dari situlah di belahnya gue gak tau kenapa gua gak tahu kenapa dibelinya tiba-tiba ramai di Facebook gua, itu rame di Facebook gua bahkan dibelinya ada yang ngasih Bang tolong reaksikan ini Bang sampai untuk di YouTube pun juga ada tolong reaksikan tentang Vio yang gua tertarik akhirnya ya kan karena kebetulan mungkin jodoh kali ya jodoh gua untuk reaksikan ya di saat itu sendiri dibelinya memang yang gua lihat adalah unik itu sendiri satu mereka hijab kedua dibelinya ada nada ataupun ada orasi yang disampaikan oleh mereka tujuannya itu sendiri lo beda banget beda banget apa yang disampaikan dari musisi-musisi yang sebelumnya musisi-musisi rock Ya mereka dibanyak karena kadang kalau misalnya musisi itu sendiri hanya temanya tema tentang kehidupan mereka atau gimana Kehidupan dalam mata kehidupan untuk bermusik orangnya, atau yang lain seperti itu ya Tapi kalau boleh lihat di sini adalah ada orasi yang disampaikan dari teori itu sendiri Tanda putih ya sebenarnya ya penjualnya dibagi Tiap penyampaian dan maksud itu tersendiri tergantung cara orang untuk menerimanya itu yang Oke okay. <laughs> lanjut Ya eh, aku ingin mereka ya Terus tiba-tiba dapat apresiasi dari Iya, uh, Tom Morello ya Tom Morello terus sama basisnya ya, ya. Nirvana Basis neuron. Eh, Red Hot Chili Pertamanya oh. kan, oh iya iya iya Basisnya Nirvana Oh iya iya iya Habis itu, <laughs> baru yang lain ngikut-ngikut gitu ya Berarti ya, yang lain makin banyak Kita gak nyangka banget sih awalnya Ini mana nih? Oh, iya, yeah, iya, yeah. guerela! Ya, yeah, redid, red, mirid, iya, oh, yeah, iya! Yeah. apa nih mereka nih iya gila iya ya masih ya fakta menarik yang pertama ya untuk ini ya band metal nyentrik asal kota Garut voice of Baceprod V.O.B ini kembali menarik perhatian salah satu rockstar mancanegara yaitu Tom Morello. Gitaris dari sejumlah band cadas Amerika Serikat tersebut seperti Audioslave dan Prophet of Rage muncul di Twitter untuk memberi pujian cuplikan video penampilan V.O.B. di sebuah program Kompas TV. Dalam cuplikan video tersebut V.O.B. membawakan cover dahsyat dari lagu Gorilla Radio ya tadi kita tonton ya ya senang kita tonton juga yang merupakan hits dari band legendaris Tom Morello yaitu Rage Against The Machine cover Gorilla Radio RTM versi Indonesia Rock habis kata Tom di unggahan akun Twitter Voice of Bacepot Sementara diketahui kalau apresiasi dari Tom Morello ini bukanlah hal yang mengejutkan pertama dalam pekan ini yang terjadi ke band yang digawangi tiga cewek per Warna musik V.O.B. menarik perhatian basis Red Hot Chili Pepper, Flea, yang penasaran sama mereka. Apa nama band ini? tanya Flea di Twitter. Kemudian V.O.B. merespon tweet Flea dengan menjawab, ini kami percaya atau tidak nyatanya enggak mudah lo mengucapkan baca baceprot dengan benar berniat mencoba tulis Pio B menanggapi postingan saya so, keren keren keren keren lanjut oh iya ya bersih ya Oh, yang di sini ini sendiri gue lihat lebih bersih didukung dengan studio kali ya. Terus juga penampilan mereka yang bener-bener ya BG, ABG-nya ABG dulu di tahun 2018 atau 2018 ya. Jadi di tahun 2018 itu jadi mereka ya dengan penampilan ya, meja atau ya mungkin ABG lah gitu loh. Kalau salah di tahun ini pun juga tahun 2018 ini sendiri mereka juga masih sekolah ya wajar lah kalau misalnya di tahun 2020 barulah masih Tomerole pas ngeliat lagu ini yang maksudnya cover ini tambah lagi sama Flea iya iya gitu loh musik yang dibawakan dari Tomer ya yang punya lah gitu kan yang punya dari itu sendiri yang punya kan Tomerole atau to Redz the Mesin RCM itu sendiri dibawakan sama tiga cewek hijab ya kan dan rapnya Lanjut lanjut ya. Let's Oke, bersih banget rasanya si Si Marsanya itu sendiri untuk menyanyikan lagu ini bersih banget gitu loh. Apalagi memang ciri khas dari Marsnya itu sendiri kalau ngebangkitin, dibanding ngebangkitin, dibanyar. Uh, uh, apa dibanyar, uh, ngebangkitin aura lah gitu, aura kita dibanyut terus. Dibilang, let's go! <laughs> Wajah cewek harus seperti itu sebagai vokal, Kalau misalnya nggak ada legend kayak gitu, itu bukan rock brother. <guluh> Bahkan kadang-kadang juga dibelanjakan mungkin gimana lagi Kak. <guluh> ya. <guluh> Kalian luar biasa. Kenapa sih rasa seperti itu? Adan, adan, adan, adan. Ada nada-nada diblancanya ada khas-khas tertentu gitu loh. Untuk membacakan di gairah penonton dong untuk menikmati lagi mereka. semuanya ini Udah ngerti ya, udah ngerti tahun 2018 itu sendiri. Iyalah, udah bangun mana-mana wajar, udah tahu cara bangkitin nih. bangkitin aroma kegairahan penonton untuk menonton mereka. Gila nih. Itu kan cuma girbap itu. Eh, nyanyi lagu Indo lagi ada tem. Weh, gila mau ngosin dulu lah. Ada. Ya seperti tong loh Kamu misalnya kayak gitu dibelanja cewek hijab enggak boleh mausin kita. coba oh, aja Lanjut. ngapain ini? Oh oh oh oh ih <laughs> hey, gokil ya bersih di sini benar? Uh diwasip lagi. 2018 loh mereka manggung bertiga bertiga di TV, Kompas TV ya kan, alhamdulillah dapat suara atau sound yang bagus studio yang bagus lah gitu kan dengan ya ini, di dengan hasil yang bagus bertiga bawakan tangan lagi bertiga, cewek bertiga loh hijab membawakan lagu rock enggak semuanya bisa bro, untuk bawa ini untuk RRT itu sendiri ya, dengan, ya maksud gue dibilangnya dengan custom yang mereka pakai gitu loh ya kan, dengan pakaian yang mereka pakai hijab loh. Kayak gua kan hijau. Lanjutlah. Hmm. Di sini cakep banget lu. Benar lu. Ya kan cakep boker kan ya? Nice, koki <laughs> Gue suka nih ya, kalau misalnya para fans ada juga membuat untuk kayak gini gitu. Jadi ya keren ya, keren bilangnya di edit edit dengan dengan dengan seperti kayak. Jadi kita tahu nih kayak jalan ceritanya waktu di filming mana gimana. Jadi cara ya maksudnya jadi tahu ya kira sebaik jalan ceritanya bisa menjadi seperti apa awalnya gitu loh. Dan karena apa dan lagu apa ini nih gua suka di kayak gini keren. Jangan lupa subscribe channel like, dan komen lonceng di YouTube kami, dan untuk link aslinya, lo bisa cek di bawah. Oke, ya. Okay? ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,